orang dengan Nabi gotu goning banyak-banyak perkara tapi Allah jawab kepada Nabi supaya suruh goyak sapa kepada puak-puak yang tak usah terima ajarin kera'in eh, sebab boleh tak usah terima mo, gitu moduk tolong gotu tolong gani begitulah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو لا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا Rabbana, rasulan, ayatika, ayat 44 47 surah Al-Qasas sambung kisah Nabi Musa tapi ayat-ayat ini tak ada sakuk dengan Nabi Musa tapi sakut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sakup dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Sebagai satu panduai untuk jadikan petunjuk bagi semua manusia di atas muka bumi Allah juga sakup ayat-ayat ni dengan orang-orang Quraish Utama sekali, orang yang berada di zaman Nabi yang duduk torong dengan Nabi Gotu, Goning, banyak-banyak perkara tapi Allah jawab kepada Nabi Supaya Suruh Royak Sapa kepada Puk-puk Tak usah terima Ajarik kera Bapak boleh Tak usah terima Gitu Duk tarong Gitu Tarong Gini Begitulah Ayat 44 ni Dan engkau wahai Muhammad Tidak ada Di sebelah barat Tempat Nabi Musa Menerima wahyu Saya baca ada ayat ni Dua tiga hari lepas Iaitunya Nabi tak ada duduk dan lehetkan ketika Allah Ta'ala Waktu orang wahyu kitab Taurah Kepada Nabi Muhammad Ketika kami sempurnakan Penyerahan kitab Taurah kepadanya Dan engkau juga Tidak termasuk dalam Bilangan orang-orang yang menyaksikan Peristiwa itu Nabi tak ada duduk dan lehetkan Wala pesikit Tapi apa boleh Nabi tahu Inilah noayah katanya wahyu daripada Allah Taala yang tuhawi nabi tahu melalui al-Quranul Karim. Itulah Allah Taala waya walakinna ansya'na qurunan akan tetapi engkau hanya mengetahui kesoh itu dengan janda kami memberikan wahyu kenabian kepadamu disebabkan kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu jadi Nabi dia tahunya melalui wahyu -rao, tang -tang. di zaman Nabi Musa lepas tu turun turun turun siapa kalau zaman Nabi cuba kita gambar katanya berapa ribu tahun tak mungkin manusia nak di tahu semua kalau sekiranya Allah tak ada tak beritahu atulah kera'ah yang dikatakan Allah raya pra'amu'an Rian rauh aduk berlaku walaupun tak ada raya rai iat So so so so Tapi Allah umum Raya grup sekaligus Supaya kita aduk-dengar orang-orang aduk raya rian dia Perawat hidup dia Saya nak nisa mudah-mudah Orang-orang Orang tanya dia Lama mana dia mau tubik dari kapung ni Lepas tu Klik mari semula kapung oh dia rakyat katanya kawai tu baik ni 40 tahun hidup kerja situ wak gatu wak ni. dia rakyat dengan masa 2 minit itu masuk ruang rau 45 tahun sekali gom hati gitu Allah pun rakyat selesai takde rakyat rai la'iyat Gapo Nabi Musa wak gatu wak gani lepah pada Nabi Musa Nabi tu Nabi ni Nabi tu walaupun ada rakyat sikit sebanyak keracat keracat tapi, raih la'iyat dia wan to wan, luak gapo tak ada. Goyak hitam, samkan, samkan. Sebab itulah, Nabi dia boleh tahunya melalui wahyu yang Allah bagi kepada dia. Kita pun duduk baca, baca, baca, baca, baca. Sama ada dalam semaya, luas semaya. Nak tahu katanya, oh, reng rau lagu ni. Setengah-setengah ayat, tak ada sakut dengan hukum. Dia sakut dengan gapo Sakut dengan kesoh. Kesoh artinya reng rauh. Setengah-setengah hayat sakut dengan Kuna tam ceria tam walaupun duduk di dalam kesah Untuk nak jadi manusia ni berjuruh baik Ambil daripada isi yang berlaku tu Oh tu herayak lagu ni maka kita kena Kena patuh, kena buat, kena ikut Lepas tu ada setengah-setengah Jangan buat, jangan ikut benda tu Sebab kenapa tu herayak Benda-benda yang tak baik Orang-orang tak baik, orang-orang tak berjuruh Dia buat apa katik maka Allah tekan kita sebagai botrian alamkha. Apabila kita baca ayat kera'ah, eh, kita gambar katanya, orang-orang zaman dahulu yang cotoh-cotoh tak boleh. Kita pun jangan jadi perawatsat. Eh, per perawatsat. Sambil benar-benar yang berlaku pada zaman dahulu, berlaku pula di zaman sekarang ini. Nah, gitulah. Lagi. Kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu Sampai berlanjutlah masa yang mereka lalui Mana ya? berlaku tiap-tiap zaman Serta kuca kace lah agama yang mereka anuti Gak pun kuca kace Selerok habis Orang oh, lepas pada zaman Nabi Musa... ...duk khaynak kitab dok Duk khaynak khayna. isi yang ada dari tu... hak betul, hak benar... ...Nabi Musa tak ada dah. Nabi Harun tak ada dah. Tapi lahirnya Nabi-Nabi... ...banyak mana dikalanya Bani Israel. Tapi orang-orang oh, oh, oh, hak pandai kitab dah. Sebab tu tuher panggil... ...Ya Ahlal Kitab. Oh, caw kampi tang lai caw kampi ni adalah orang yang duduk dengan kitab Taurah baca siam Allah, siam Allah, siam Allah tapi, mari peng idea yang masuk dalam otak dia mari nak khenak eh, kuasa nak khenak kita ni gilob, giti-gigi gigi, buah benar-benar sebenar gitulih dengar dengar tangi dia tu Allah raya di dalam Quran fawailun lil ladhina yaktubuna al-kitababiaidihim ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ celaka benar manusia yang tulis kitab dengan tangi mereka lepas pada tu dia rakyat katanya hak ni lah hak sebenar daripada Allah Ta'ala padahal dia duduk di reka dengan otak dia dengan tangi dia sendiri MasyaAllah tu dia panggil أَجَيَاكُونَ تِرَيْرَيْرَيْ dalam atas muka dunia ni manusia yang khaynak ajarin Allah adalah Orang yang sedurhaka-durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'anda atas muka bamin, siapakah hari kiamat. Sebab, orang belakang-belakang, dikibulih komun, dikibulih kwamru, hak salah. Sebab tu, tak ada kira siapa-siapa, walaupun dia tak tulis kera'a, tapi dia tulis ajarik agama utama sekali ni. Lepas tu, dia pergi bit burn. Bit burn kore teaching. Hak ni, ya Allah, tak tahu kita nak kaya lagu mana ni. Orang yang pergi tulis dengan congcah dia. Sengaja tulis ilmu, agama nak wis wisalah. Tapi kalau dia tak tahu tak apa. Sekadar katanya, masa dia tulis tu, dia tak tahu katanya Hok mana betul, Hok mana salah. Dia ingat ke apa, dia tulis, tulis, tulis, tulis. Tapi orang-orang belakang pergi tahu katanya, oh, Datuk ni tulis tak kena ni sila ratok ni tulis. Ha mari betul mari betul tak apa. Tapi kalau sekiranya dia sengaja nak tulis we tak keno, hak ni sangat-sangat berdosa, -sangat apatah lagi tulis. Kalau kita zamil ni hak tulis Quran. Tulis Quran sengaja tak si we keno. Atau pun kalau orang zamil dulu dia kitab dia adanya kitab Taurat, kitab Injil. Sengaja lop benar hak, hak betul. Gitu hak salah nak jadi orang berlaki hari tu. Caya katanya. Benar tu betul. Wah oh, nak. Dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian. Membaca dan mempelajari dari mereka ayat-ayat keterangan kami tentang hal Nabi Musa di sana. Ni tu hadap kecek. Ha Nabi Musa ni ha haram rau. Di zaman-zaman dulu tapi raya kepada Nabi Muhammad. Katanya, hey Muhammad, mung tak ada duduk sekali dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa duduk di Madian sepuluh tahun. Duduk tolong keluarga Nabi Syuhiq nikah di situ. Lepas cuba kita gambar sepuluh tahun ni kalau dia kita ambil rawatai lawan Nabi Musa dia buat gapa kata. Cikak nak. Panjir cerita dia. Tapi tu mereka. Udah jadi panok lah. Mung tak ada duduk sekali. Tapi mung tahu. Sebab wahyu akuwi kepada mung, hey Muhammad. Tetapi kamilah yang mengutusmu menjadi rasul Dan memberi wahyu kepadamu Mengenai hal itu Mujur ni Mujur Nabi Muhammad jadi rasul Allah Lepas tu Kita sebagai umat Nabi pula Kalu-kalu saja ni tak Kalau kita buat Katanya Kita ni dibakit Belong pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <tuh> nak jadi gapok tahu nak akidah kita amal kita nak kena kat ke mana tahu duduk glewing tak kena duduk dalam jahiliah saya mikir kok mikir bodoh-bodoh saya dah sungguh katanya kita nak duduk sekali dengan nabi Muhammad dak nak duduk sekali nak tengok <tuh> nabi tapi boleh jadi boleh jadi Duk sekarang dengan nabi dah mentai nabi. Takut-takut kita duk ale Abu Jahal kali. Abu Jahal Abu Lahak. Ha tu. Bosel lagu tu jangan kita duduk duk betengok tengok diri kita naik naik naik eh buat saja. Kena tengok naik <coughs> ngelok gitu. Cuba kita gamar sekarang ni. Sekarang ni dunia duk tengah-tengah maju, kita ada kita ada go tu ada ga ni. Kita tanya hati kita Jangan ke nak Nak bersyukur dengan sahabat di zaman dulu Harta benar Tubuh badan Masa Tumtih temti tum untuk agama Lah ni tu Heuji sikit lah kita Mengapak Pekali tiga hari tak berhenti lagi mengapak Duit-duit harus ada oleh pocket Saya misal mudah-mudah Kalau zaman-zaman lah ni orang-orang katanya duit ada, -ada dalam poket kita, dalam tanahkan kita kita kena tung untuk agama kita semua saya duk berasa tak tu? Baik. duk berasa berapa hari, berapa cokoh ya. nak semaya tahajud lagi kadang-kadang tak jam apa tahulah lagi, nak ditung teh, supah dengan sahabat pada zaman dahulu Masya Allah Ani nak ayat katanya kita nak tahu ni iman, Tuhan atur lagu mana tiap-tiap orang. Boleh jadi orang tu iman kuat kita tengok zahir, nampak dogo-dogo tak masalah. Ya? Tapi boleh jadi hak kita tak tengok orang hak kuat-kuat kuat kuat, tapi hak sungguh. Gelongganglah. Tak ada poskaralah alek-alek dalam dia. Itulah kita klik kepada ayat ni semula. Mujurnya Allah Taala wujud jadi kita ni umat Nabi Muhammad SAW, Kalau jadi umat belum pada tu Tak tahu kita nak duduk. Kita duduk lagu mana orang tahu. Duduk dalam kelekat kabuk. Pucat kacik. Hacuh habis ugamu. Akidah tak kena. Ibadah aku tak kena. Turut utamanya. Orang-orang dalam yuk. Belum pada Nabi Muhammad. Duduk dalam zaman jahiliyah. Duduk dah tahu yuk Yukma pada waktu tu Alhamdulillah. Tapi Allah raya lagi. Ayat 47. 40 tahun eh? Dan engkau juga tidak berada dekat gunung Tursinah. Takakala kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi diturunkan rahmat Al-Quran dari Tuhanmu. Oh nak, Tuhan koyak. Ada lekroeh menerangkan kesoh itu supaya engkau memberi amaran kepada kaummu. mula-mula sekali, Nabi kece kepada kaum. Makkah pada zaman itu ambil semua isi qira'ah royak royak royak walaupun pedah pahit walaupun berat sang mana pun nabi royak kita zaman sekarang ni orang siang sorie hadap saingan kita kita tak gamuk nak royak Islam saya yakin ni benda ni kita jadi puenร่วมงาน boleh kecek boleh, maka sekali samana sekali, naik kapal terubai naik motor, naik kereta sekali, boleh tapi sekali habuk kita tak kecek hak agama, supaya ngakar kabar mulut itu. sungguh tak? sungguh tak bisa kita rakyat Islam ke dia, tapi Nabi Masya Allah dia ya, banyak ikut jumpa dengan orang, rakyat okay? oh, islah jumpa, terutama orang-orang okay, okay, yang menetek menetek Islam yang rakyat juga nak terima tak saya terima ikut yeah hey yang rakyat ini rakyat katanya berat khija'i Nabi yang Nabi sapa ajarah daripada Allah baligh ma'un zila ilai kami eh Muhammad musapalah ajarah yang di yang datanya daripada tuhaimu itu yang rakyat dah yang telah lama tidak didatangi sebarang Rasul pemberi amaran sebelumnya. Dia panggil pasang ting cuam. Di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni, tekahnya 570 tahun. Cuba kita gambar. Tak ada Rasul walaupun sore. Okay? 570 tahun. Pahulia nak duduk lagu mana? Kalau kita duduk dalam sangkum, tak ada tuk guru, tak ada ustaz, tak ada nak ucakan, tak ada orang sapa ajaran agama orang mana kerikota agama, tak ada sapa dikawal orang tu dah leweng, siapa kau ambil tak kong gil tak di ka'bah tu nak no, yang katanya? sufiad manusia yang mikir tak tahu tak tahu tak ambil mana tak pokok dia ambil tak kong gil tak di ka'bah Tok di ka'bah ni bawah telahnya, see you kepok tangih. kalau tengah-tengah malam awak. Awak teranjihlah tu dah. Masya-Allah. Han nak ayat katanya, otak apabila fikir ambil nafsu mari letak, maka dia punuh. Walaupun benda tu akal fikiran yang waras dia tak boleh terima, katanya ambil apa tak kum gile tak di di bucu-bucu Kaabah dan di Kaabah dan sebagainya. Pastu lebih daripada tu zaman jahiliah ni syirik ni masya-Allah penuh dia ada belakang yang main dengan menateh ngan anak panah main di sini maksudnya cahaya cahaya pada menateh menateh tu hak basahi apa buruk besar dah berapa kali beranak tu baik anak jantan ke anak dia tu belakang tu benar-benar basahi tu sebab tu amalan-amalan syirik ni sejak daripada zaman-zaman dulu dia mari mari mari mari sapa kau alam Melayu kita. Alam Melayu kita ni orang tempat kita. Jangan lupa ni, belung pada Islam dulu Hindu Pram. Hup. Duduk krom di tempat kita ni. Semua tokong belako. Termasuknya Malaysia, Indonesia, ya tokong belako negeri pasal tokong. Tapi Islam mari sebab belako tu melalui orang belayar mari pak naik ke pulau Melayu panggil masuk ke Melaka masuk ke Tani mas, atas, atas, dan sebagainya Alhamdulillah kita kena syukur banyak Allah Ta'ala tanda nyok. orang itu bawa Islam hari lepas itu kau kau kaya masuk Islam nikah belaki beranak masuk jadi orang Islam dan sebagainya Alhamdulillah kena terima katanya benda ni adalah takdir daripada Allah SWT Nabi mati lama dah 700 tahun 800 tahun nabi mati dah baru Islam sampai di tempat kita. Pas tu nak buai kacat kerap. Kau ke syirik syirik syirik. Allah bukan mudah. Sebab atu yang lagi, sampai ke sekarang ni pun kita mai tu empatiset katanya syirik masih lagi duk duk ada di dalam witi, hidup ayo gere Islam kita sikit sebanyak. Walaupun orang duk royak, duk mengajar, duk sebar royak katanya jangan wi ada syirik, jangan wi ada tang pagi dengan Allah Taala. Tapi tu pun duduk di orang-orang yang ngaji. Orang-orang tak ngaji, duduk tak tahu berapa. Duduk masyirik lagi. Nga azimak, nga wassabat, nga manik kubur. Gimitok nga kubur, gotu goni, gotu goni, kuako, kuako. masih banyak lagi yang orang duduk buat. Begitulah. Saya baca ayat 40 ni. Tak ada habis. Sebab masa habis dah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.